untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Pada kesempatan kali ini Ada momen spesial yang bikin bahagia banget ya Kita simak Ada momen spesial ketika di acara Halal Bihalal dan silaturahmi Alumni Lida dan DA Membuat kita semakin bangga karena Abang Fatih di acara tersebut selalu menjadi pusat perhatian Wah, wow, Masya Allah banget ya Abang L, saat diajak oleh Rara ini gak mau nih ya, Maunya sama Bunda, duh pinter banget ya Abang L Sudah tahu nih Bundanya, Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat dan menjadi anak yang saleh Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya, amin Momen ini pun di kembali oleh akun Les Larsik banyak tanggapan komentar dan respon yang positif juga nih, persahabat. Kita simak dari akun Yulianti, underscore Ali Husein mengatakan, Masya Allah, pagi juga, Min. Aku suka banget kalau Bunda L udah nyanyi lagu dangdut klasik. Sangat menyentuh sekali ada nggak yang fullnya, Min? Wow, yang fullnya kita nunggu aja di Leslar Entertainment, persahabatnya. Semoga... Vlog, momen saat acara Silaturahmi Alumni Lida dan DA Ini secepatnya bisa di-up Di channel Youtube Leslar Entertainment Berikutnya juga persahabat Kita simak komentar dari Akun Nengdu Tutik 74 Pagi semua, doa terbaik untuk kita semua dan sehat selalu Terkhusus Abang L dan Lesler Family Amin, Masya Allah banget ya Doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Kemudian, persahabat disimbang juga ada info dari Papa Rizky Bilar Papa Bilar menginfokan semalam nih persahabat yang bakal ada Acara skateboarding di Jakarta 2022 Persahabatnya ini bersama MS Glowformen dan Juragan 99, acara akan digelar hari ini tanggal 21 Juni 2022 lokasinya di Blok M Square. Bapak bilang menginfokan gas gun buat yang suka main skate hari ini persabed ya ada acaranya bersama MS Glowformen dan Juragan 99. Semoga acaranya lancar dan acara yang sukses. Amin. Dan berikutnya juga disimak persahabat ya Bunda Lesti semalam juga mengunggah foto Ayu Ting Ting dan ada sebuah ucapan Barakallah fi umrik teh bager sehat panjang umur bahagia selalu amin Ayu Ting Ting Kemarin Ayu Ting Ting sedang berulang tahun persahabat ya Bunda Lesti Kejora ini mengucapkan selamat Ulang tahun dan doa sekaligus untuk Ayu Ting Ting Masya Allah mudah-mudahan ya pertemanan Ayu Ting Ting dan Lesti Ini tetap terjalin dengan baik Selaturahmi juga tetap terjaga dengan baik Amin Kemudian persenabah disimbang juga diunggahannya Koruben Onsu Koruben Onsu tiga jam yang lalu Ini mengunggah foto saat momen di acara ketawa itu berkah TV Bintang tamunya idola kesayangan Papa Rizky Bilar Tuh, Masya Allah banget ya dan di postingan korupen ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Dari Supria tidak setiaun mengatakan ngakak ada di trans TV papanya Abang Fatih masih aja kocak. Silversahabat ya, alhamdulillah disuguhan vitamin bahagia dan Papa Bilar pun kembali tayang di TV. Persahabat, kita lihat juga komentar berikutnya dari Aku Nurin Aniskor Arnaza mengatakan, Kok kapan-kapan Papa Bidi undang? Tapi komplit sama Bunda Lesti dan Abang Fatih. Amin. Doakan yang terbaik saja ya. Semoga keluarga Leslar ini satu paket komplit bisa hadir di suatu acara di televisi. Kita tetap doakan dan support yang terbaik. Pokoknya kita bahagia sekali ya semalam full ketawa bahagia ngakak dengan kelakuan yang selalu diperlihatkan kegesrekan dari Papa Bilar dan tentunya pengisi acara di acara ketawa itu berkah TransTV pengisi acaranya pun kocak-kocak banget ya ada Arafi, ada Nasar, ada Anwar, ada Koruben dan ada Vega juga di persahabat ya yang memeriahkan acara tersebut dan berikutnya kita simak juga ada info untuk warga Ekonomi Apras dari yang mengenai Telkomsel World 2022. Untuk voting sudah ditutup dan doakan ya mudah-mudahan Bunda Lesti bisa membawa piala penghargaan di ajang Telkomsel World 2022 anniversary ke-27 tahun. Kita berharap banget Bunda Lesti bisa memenangkan piala tersebut. Bismillah, tetap optimis, kita doakan yang terbaik. Karena Bunda Lesti dikabarkan persahabat, dia akan tampil di acara tersebut. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia selanjutnya yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune dan ikuti channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.